Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Alok di video kali ini saya akan membahas tentang telepati selengkap-lengkapnya sesederhana mungkin teman-teman agar teman-teman bisa paham tentang apa itu telepati tetapi seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya sudah nonton video-video saya terima kasih banyak jangan lupa kasih saya saran dan masukan agar channel saya lebih baik lagi ke depan teman-teman oke teman-teman kita bahas tentang apa itu telepati teman-teman apa itu telepati atau bahasa sederhananya apa sih komunikasi batin itu hubungan batin antara seseorang dengan orang lain Teman-teman, telepati secara definisi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang jaraknya terbilang jauh tanpa alat komunikasi ilmiah seperti telepon. Atau bahasa sederhananya seperti begini, teman-teman. Telepati merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang yang jaraknya jauh tanpa menggunakan telepon, tanpa menggunakan email, tanpa menggunakan media sosial Telepati hanya memanfaatkan pikiran kita teman-teman Karena secara psikologi Pikiran seseorang dengan orang lain itu terhubung Seperti itu Jadi telepati memanfaatkan pikiran ini Untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju Seperti itu teman-teman Itu secara definisinya teman-teman Terus fungsi dan tujuan telepati apa? Fungsi dan tujuan telepati secara umum hanya untuk menyampaikan pesan, hanya untuk menyampaikan informasi kepada orang yang kita tuju. Tetapi telepati bisa juga kita gunakan untuk mempengaruhi perasaan seseorang, untuk mempengaruhi pikiran seseorang, atau untuk merubah keinginan seseorang, teman-teman. Jadi telepati bisa kita lakukan untuk Membuat orang jatuh cinta Membuat orang rindu Bisa teman-teman Jadi itulah keunggulan telepati teman-teman Tanpa menggunakan alat komunikasi Kita hanya memanfaatkan pikiran kita Yang dimana secara psikologi Pikiran seseorang dengan orang lain terhubung Seperti itu Oke teman-teman kita masuk di tahapan Tahapan dalam melakukan telepati teman-teman Tahap yang pertama adalah waktu Banyak yang bertanya tentang waktu Bang, saya mau telepati uh, seseorang di sore hari Saya mau telepati di pagi hari Saya mau telepati di siang Saya mau telepati di malam hari Bisa enggak? Teman-teman telepati di waktu manapun Pesan yang teman-teman kirim akan sampai Teman-teman bisa telepati di semua waktu teman-teman Mau pagi, siang, sore, malam, pesan teman-teman akan masuk. Namun, ada beberapa kendala, teman-teman. Ketika teman-teman telepati di waktu pagi, siang, dan sore, kemungkinan besar ada kendala. Kendalanya di mana? Kendalanya bukan pada teman-teman yang sedang melakukan telepati, tetapi kendalanya ada pada target yang teman-teman ingin telepati. Ketika di pagi, siang, sore, kemungkinan besar. Target sedang beraktivitas. Teman-teman, apa saja kendalanya ketika dia sedang beraktivitas? Di saat dia beraktivitas, maka di saat itu dia sedang memikirkan banyak hal. Ketika pesan teman-teman masuk ke dia, di saat itu dia sedang beraktivitas, sedang memikirkan banyak hal. Kemungkinan besar, pesan teman-teman itu diabaikan. Pesan memang masuk, dia rasakan, namun karena dia sedang... Sibuk melakukan aktivitas Sibuk memikirkan banyak hal Maka pesan teman-teman kemungkinan besar Dia abaikan Seperti itu Jadi sebagusnya teman-teman telepati Di waktu malam hari Karena di saat malam hari itu Sekitar jam 9 atau jam 10 Dia sudah tidak lagi beraktivitas Dia sudah tidak lagi eh, Memikirkan banyak hal Dan apabila pesan teman-teman masuk ada dia di saat-saat seperti itu, otomatis dia akan lebih fokus pada pesan yang teman-teman kirim seperti itu teman-teman. Jadi masalah waktu teman-teman bisa terlipati di kapan pun, namun teman-teman harus perhatikan waktu yang dimana akan mengalami kendala seperti itu. Seperti pagi siang sore pasti ada kendala karena di target sedang beraktivitas. Oke kita masuk di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah target Banyak yang bertanya tentang target juga Bang, e, bisa nggak saya telepati sama seseorang ini Tetapi kita hanya berkenalan lewat media sosial Kita hanya sering melihat foto Belum pernah bertemu Ada juga yang bertanya gini Bang, saya bisa nggak saya telepati sama orang ini saya sebenarnya belum pernah kenalan sama dia Tetapi kita sering berpapasan Kita sering bertemu Tetapi belum berkenalan sama orang itu Bisa gak sih kita telepati Sebenarnya telepati ini teman-teman bisa telepati kepada siapa saja Entah dia belum pernah berkenalan Tetapi sudah sering saling melihat Atau sudah berkenalan di media sosial Tapi belum bertemu Tapi sudah saling lihat foto Tentu bisa teman-teman Teman-teman bisa telepati kepada siapa saja. Intinya, intinya dari telepati adalah minimal orang itu sudah pernah melihat teman-teman. Intinya orang itu sudah pernah melihat teman-teman. Mau hanya berkenalan lewat media sosial, hanya melihat foto, atau hanya berpapasan, belum berkenalan, bisa teman-teman, yang penting, target sudah pernah melihat teman-teman. Seperti itu. Bagaimana kalau dia belum pernah melihat kita? Contoh, kalau dia belum pernah melihat kita nih. Saya ingin telepati kepada dia untuk membuat dia jatuh cinta. Ketika pesan saya masuk, dia akan terima pesan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dia mau membayangkan siapa? Kendalanya di situ. Ketika orang yang belum pernah melihat kita, pesan kita akan masuk, tetapi... Dia enggak tahu mau membayangkan siapa. Seperti itu. Tapi kan Bang pernah e, buat telepati tentang orang yang belum pernah melihat kita. Jadi kalau dia belum pernah melihat kita, kita tidak bisa mengirim telepati kepada dia untuk membuat dia membayangkan kita. Kita hanya bisa telepati sama dia untuk menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Bukan membayangkan kita. Seperti itu. Jadi kalau telepati pada orang yang belum pernah melihat teman-teman, minimal teman-teman berada sama dia di satu tempat tongkrongan. Ketika dia belum melihat teman-teman dan teman-teman posisinya di belakang dia, teman-teman bisa telepati kepada dia untuk melihat ke arah teman-teman seperti itu. Bukan untuk membuat dia membayangkan teman-teman, bukan. Karena dia belum pernah melihat teman-teman seperti itu. Jadi untuk target minimal dia sudah pernah melihat teman-teman Mau sudah berkenalan lewat media sosial belum bertemu Atau belum berkenalan tetapi sering berpapasan Yang penting dia sudah pernah melihat teman-teman Intinya seperti itu teman-teman Terus selanjutnya yaitu posisi Posisi Posisi saat telepati Posisi ini Uh, ada yang bertanya juga Bang kalau dia di uh, kota lain di mana Bang kalau dia di pulau lain di mana Bang kalau dia di kampus lain gimana Bang kalau dia di negara lain gimana teman-teman telepati ini komunikasi jarak jauh teman-teman Jarak tidak menjadi penghalang untuk pesan kita sampai kepada orang yang kita tuju teman-teman Sekalipun dia ada di kampung lain, pulau lain, kota lain, negara lain Pesan kita akan masuk pada orang yang kita tuju Seperti itu teman-teman Minimal orang itu sudah pernah melihat kita Intinya seperti itu Jadi teman-teman mau telepati kepada siapa saja Meskipun teman-teman beda kota, beda kampung, beda pulau, beda negara Pesan teman-teman pasti akan masuk seperti itu, tahapan selanjutnya yaitu posisi. Ada yang bertanya juga tentang posisi. Posisi ini saya bagi menjadi dua: posisi kita yang sedang telepati dan posisi target yang sedang kita telepati. Sekarang kita bahas tentang posisi kita. Teman-teman, ada yang bertanya? Bang saya telepati saya duduk gimana? Telepati itu posisi yang bagus seperti apa? Teman-teman telepati itu teman-teman mau baring bisa Teman-teman mau duduk santai bisa Teman-teman mau duduk seperti orang sedang bersemedi bisa Intinya asal teman-teman bisa nyaman dalam melakukan telepati Teman-teman mau berbaring bisa Mau duduk santai bisa Mau bersemedi bisa seperti itu Ketika teman-teman berbaring Usahakan jangan teman-teman tertidur Usahakan jangan teman-teman tertidur Karena teman-teman bisa mengalami yang namanya lucid dream Apa sih lucid dream itu? Lucid dream adalah Teman-teman bisa masuk menembus mimpi dalam keadaan sadar Seperti itu Jadi intinya teman-teman boleh baring Boleh duduk santai atau bersama duduk seperti orang bersemedi seperti itu yang penting teman-teman bisa rileks santai dan lebih mudah fokus untuk mengirim pesan ke orang yang teman-teman tujuh seperti itu oke teman-teman di tahapan selanjutnya adalah pesan apa sih pesan dalam telepati pesan dalam telepati adalah apa yang teman-teman ingin sampaikan apa yang teman-teman ingin informasikan apa yang teman-teman ingin pengaruhi pada target yang dimana teman-teman akan gambarkan pesan itu ketika teman-teman melakukan telepati jadi pesan itu yang teman-teman akan gambarkan di saat teman-teman sedang melakukan telepati entah mau buat dia jatuh cinta, entah mau buat dia rindu itu yang dinamakan pesan dalam telepati yang ingin teman-teman sampaikan kepada orang yang teman-teman tuju yang dimana teman-teman ingin pengaruhi orang itu Seperti itu Contohnya seperti begini teman-teman Saya ingin telepati seseorang Agar saya pengen orang itu tahu bahwa saya sangat suka sama dia Saya sangat cinta sama dia Saya lakukan telepati Apa yang saya gambarkan ketika tujuan saya seperti itu Yang saya gambarkan adalah perilaku saya yang sedang jatuh cinta ketika ada dia. Itu yang saya gambarkan. Jadi yang saya gambarkan, saya sedang bersama dia, dan di saat itu saya sedang curi-curi pandang, saya senyum sama dia, saya gombal dia. Itu yang saya gambarkan. Ketika di dalam telepati saya gambarkan seperti itu, maka pesan yang masuk sama dia adalah, dia akan tahu bahwa, saya sangat suka sama dia Saya sangat cinta sama dia Seperti itu Itu kalau saya pengen Dia tahu saya suka sama dia Bagaimana kalau Buat dia jatuh cinta sama saya Buat target jatuh cinta sama saya Apa yang saya harus gambarkan Kalau saya pengen dia tahu saya cinta Yang saya gambarkan Seperti tadi Perilaku saya jatuh cinta sama dia, saya curi-curi pandang kalau saya mau buat dia jatuh cinta sama saya, saya balik dia yang curi-curi pandang sama saya, dia yang gombalin saya, seperti itu jadi terbalik teman-teman ketika teman-teman bayangkan dia yang suka sama teman-teman maka pesan yang masuk sama dia, pesan itu akan mempengaruhi dia untuk suka sama teman-teman, untuk jatuh cinta sama teman-teman, seperti itu Itulah pesan dalam telepati Apa yang teman-teman ingin pengaruhi Apa yang teman-teman ingin sampaikan atau informasikan seperti itu teman-teman Oke teman-teman tahapan berikutnya saya akan jelaskan di part kedua Sampai jumpa di part kedua teman-teman